Tara juga VTR kan? Iya. Tara VTR juga. Terima kasih. Oke. Abang belum pola leksar aku. <lifat <lifat <Dasar> kanan kiri, <lifat> kanan kiri. Puter puter jari. Kanan kanan kiri. Ah <lifat> pasti <lifat> Pau aku aku lagi ya Enggak lagi malas. Gender lagi alay dia enggak mau jauh-jauh dia, mentok dekat. Tuh cepat banget loh Pak. Nathan nge-buff-nya, Pak. Cusan coba. Nathan, bukan Nathan. Bukan Nathan. Ini Son. Bentar nih. Son alay lo, dia kok jadi alay sih, Pak? Itu jadi alay, <laughs> alay. So Inggris banget. Aku tiap main sama VTR sama siapa? Sekali main sama Tara mulu ya kan? Oke, okay. aduh sakit kali. Masuk squad berapa squad dua? Eh, enggak lah squad satu lah kan lu. Lah kan lu keluar dari squad satu kan? Kenzo mewakili diriku, asik kali zero early banget dia ya loh. Siapa ya, Nathan? Yang baju ya, merah kan. jangan sampai lolos. Hmm, tumben. Terima ya kak, enggak main slot kak, enggak bang. Terus apa? Lo ada ulti nggak pa? Ada... Ya, ya, Bampu. Tar, tar, tar, tar itu sih. Terus, lo jangan, lo ketahuan <laughs> ngebuka itu bodoh Jangan <laughs> ya. ini nih. udah, jangan eh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, As, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, mati udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ih udah, udah, itu yang ada yang ganti nek dim-dim Siapa? Ya, Apakah ada ninja? Jangan tuli. Siapa yang ada ganti itu tuh? Ganti nih Aduh, sinyalnya kayak kentut. Aduh, sinyalnya. Masalah ini lagi rengket anjir. Diambil Pak Bubahmu. Diambil di Sidot. Masil 1 nyope kali, Mnyoten. Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya. Anda apa kagak? banget nice. hey, Anjir Wah Wah okay. sekali masih berlaku ya. ya? Bangke. Okay. banget buat asik terima dong udah diimpit. Bang kan aku lagi in game kayak mana caranya nerima Abang tadi ngelag-ngelag jaringan Ih, ini udah nge-ngelag nih Anjir gimana dong ben bener dengan pulg kan ya guys ya jam segini terus lah biasanya ngleknya tut te... kan merah. Apakah ada ninja yang mencuri kemudi? Tadi saya dapat gamblir ya. Duh duh duh ya ja. nglek eh gak kuat nih. Ya? Jangan maju kali di dalam saja. banget tuh merah hijau merah hijau anjir udah kayak tembak arab Jepang, ya, Ini hari apa sih, Pau? Ini hari Minggu. Ini hari Minggu. Ya. Emang hari apa? Gapapa, pananya aja. Tapi Nathan kalau di late game ga ada apa-apanya katanya. Ya, ya, oh, sak sakit sakit lah, bunya, oh, enggak, kata si Mamang juga. Dia sakit early ke mid game aja, late gamenya nggak sakit katanya. <San> ya, kenapa Granger sih? Emang ngetep bapak. Ada <San> aku, ada apa lu. Si bebet jauh kalilah ke sana <San> dia. <San> <San> anjir teki teki teki teki. Belakang dulunya parah banget, Aji. Wah, wah, wah, wah, wah, waduh, mati aku cowok. Tolonglah jaringan bersabat denganku. Cabut towermu kalau aku asli, Anjir. Jaringan aduh. Lem, jadi skillnya lambat, perginya lambat, skillnya lambat gitu. Waduh, dia ada lapungnya di situ loh kata mau ya. bu sorong dia ini battery kok cepet banget sih nge nya Gih emang cepet tebakannya ayo sih lapu-lapunya cu cuman woy banget dibikin kaya lapu-lapunya sama dia ya gimana dia nggak bisa lawan itu tuker tuker tuker on woy kasih tau, kasih tau, kasih tau beda aku keluar bulan atau terus aku ngeliat Kakak kok sama ya? Anjir. Bulan kan jelek kalau dari deket. Oh, Betul kalian cuma ich nicilin ich cebel cahaya. apa idah? lapu-lapu ke situ guys ya, lapu-lapu datang tuh. Oh di sini ding dia? Oh bed, bednya sok. Ah lagi, sudut lagi sama situnya pak. Sudut itu. Awas <tik> lawan woy. Oh mati aku guys sama lapung-lapung guys. Oh gak ngejar dia guys. sama-sama indah di panah. Asyali. Itnya Woi woi woi ampun ampun ampun ngeng ngeng ngeng ngeng ngeng ngeng loh enggak janganlah sih Pak puas berada di posisi kedua gas yuk gas yuk gas gimana Pak main enggak kalau sana jauh juga setiap kesal itu buat kabur jangan dilawan pelajaran apa oh, bantu Pak Apa punya jadi ini Pak iya sabar sabar aduh Pao, kita bisa dapat ya Pak sabar aduh nanti enggak ya, Pak Abre ya, belum kasih. pernah de dekatan belum foto jelek kata orang kan kerodok. U Ayan, cepetlah pau gas gas gas tapi lu nggak masuk. Aduh dapat lagi aja Iya ya. Ya, ada minion pau kayak mana? potong minionnya, potong minionnya yang di atas. sabar sabar, pak. ini ada ini, ada kelomang gue kelentingan level. Bajelat apa lah? Kalau udah jadi aja loh, kalau nggak jadi lo jadi tembok gitu. Ada orang di rumput kiri ya? Kiri mana pak? Siapa? Si loh iya. Bukan bukan, si Better. Kalau Better keliat mati sih. Coba open mau awas bawa ya itu, lapu -lapu ibu itu melihat senyuman ibu yang penuh cinta asik kali paling tinggi kesempatan belum lapau dia nggak bisa lari masalahnya nggak ada skill escape yang bener benar benar ampuh apun gitu. pak pa. eh, tante ini pak lapo tadi masalahan bril oh bak. oh itu ketengah lapo aku ketengah ke tengah di mana sini gimik ya gimik hmm mulai gimik ya tutup pasir semua Terus cabrit terus aja Iya iya iya jangan cerewet jangan cerewet jangan cerewet. Bisa MC bisa sampean sampein ya. Ah, udah pada pola apa, Cung? Ayo bisa. Lo balik Ah, nah, Raida lah itu si baterai. Aduh, baterainya bikin meo en. Jagain lordnya. Kalau kalau me, merah kalau beneran merah anjing apa yang Hehehe. merah? Segac segac segac. Loh ya guys ya awas ada lain ya guys ya buntan ya mah. Assalamualaikum. Ya uh, one way one way tolongin one oh. way. Lainnya di situ cow. Aduh anjir. Oke okay, one way thank you. Oke oke oke. oke Bosi aku kena keroyok gini loh sama mainyaku nih. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Malah digas, hai, digas, hai, <laughs> bisa, hai, lawan lain hai, hai, hai, hai, hai, hai, kok oh, merah sih apa yang merah masalah ini mau kasih apa? Jangan Ih, menang gitu jangan gitu dong. pun mati. Nggak, bisa, aja sih. Si bebet Oleh karena itu lebih baik untuk menerimanya. Bus atas saja. pak Uti ya Gak ada, gak ada Sabar, sabar, sabar, jauh banget kalian, coba, coba Kematin, ikat ya Tidur, dudur, dudur, tarik dulu, tarik turu Tarik, tarik kabel Udah, udah, udah, gak bisa Untuk lamaan kok, malah gak buff dulu, anjir Ya kan, dulu no, no, no, party-nya, anjay 5 bar Aduh, matilah one boy, coba Udah, udah, udah, udah Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, ada, ada, udah, udah, udah, udah, udah Mudur, mudur, mudur, mudur, mudur, mudur, pak, papa, mudur. Oke, oke, oke, oke, benar oke, oke, benar oke, oke, oke, benar benar benar benar jangan blunder jangan blunder oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Enggak ada babnya pak. Kenapa lu ulti, pak? babnya sama aku ya, anjing Apa ga ada nih, Apa babnya keambil, pak? Hah? Enggak, enggak ada babnya Udah ku ambil tadi. itu tuh yang satu lagi tadi. Di ulti bapak Bapak mundur! Layin, layin, pak! Mending kalian ini dulu sambil farming. Habisin farming mereka. Wah anjir, sakit-sakit-sakit-sakit, Patrick. Sakit, sakit, sakit, anjir, anjir, kayak kencet gitu ya. Lapunya udah ulti ya, lapo-lapunya udah ya. Lapu-lapunya udah pak. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Tarik, tarik, tarik, sabar, sabar tarik. Ada Lord ya, 60 sekitar. Tapi rindu. Angka 1, 3, 4, 6, itu kayak ada duanya ya Allah Kang ghosting lulu lu, lu, lu sehat beneran lu Hai itu memuji gua anjim mundur ya Beb mundur Beb mundur Beb ya jangan depan-depan ya mundur anjir oke oke oke oke mundur, mundur, ada anak monyet ya dice baterainya tembel banget Oke, caka, caka, caka. Rupanya... aku, aja, enggak, kan, enggak, enggak enggak aku aja yang solo, aja yang solo. kalian jagain. Masih 5... Jagain ya, jagain ya. 6 detik lagi. aspal, aspal. kilos itu bukan paling kongguan. eh. Yes, yes, ayo, yes. Dah, Gak bisa, gak bisa ada si ini ada si lain-lain-lain-lain-lain. Allah Wahabbar Allah Utsman, sakitnya. Aduh, jangan bender guys guys bender bender bender. Bender one way one way one way one way. Bender bender bender. live game apa? Bisa right, bilang. Lu, let pau, let belum, kau belum lihat game Anjim kau? Iya itu lihat game matone. 15 menit belum lihat game lah udah. Please, telur anjir mantap sih, bapak gila-gila, gila-gila. Bapak gak ada obeng, gila cang. E, bapak cang. bapak emang gak ada akhlak ya? Bapak oh, mati banget ya? Udah ya? Sehat banget. Gak usah bacot, anjing ini aku mau lor. Hey guys, Mana tersi, berani sih, Beatrix ya. sendirian ngelor? Tinggal di rumput. Rumput-rumput-rumput-rumput-rumput-rumput, rumput Cepet-cepet. Rumput, rumput, rumput, rumput, rumput, rumput, rumput, rumput, Gak usah ikutan lor dulu. Lu, lu ikan, geblekan mulai kan. Tutu-tutu, hai, salah, salah, salah. Nih, kan Pop, Paya, Paya. Oh, bukan masalah lettering Ah, bukan masalah rumput, rumput, rumput, terdiri, Ah, bukan masalah lettering. bukan masalah Kasih, kasih, kasih. Aduh, anjir sakit banget cuy, cuy cuy cuy cuy, ampun. kabur kabur kabur kabur. Minum dulu dong habis ngerepot kayak beb, lah beb. Dua sisi, dua sisi, dua sisi, pus pus pus pus pus. Karena mm kan si baterai itu. Ini ngambil MM nya aduh lor, percuma cok enggak papa ada ada ada orang gede eh, orang gede minion gede gas gas kte kte kte kte gas gas gas gas gas oh, bos mati aja aja aja aja ah udah udah nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa apa nggak bisa apa semua di sini ngumpul ya si cangnya ya si sih si luwuh juga uh, mundur, Pak, Pak. sayang banget luarnya guys. Len-len ya, land, ya, len len Mundur Mundur, mundur aduh, dulu, mundur dulu, jangan maju lo. Dan ayo sih ya, di belakang ya ya layan layan layan oke okay. jangan jangan jangan jangan lain datang lain datang nih lain datang nih ya bisa jangan, maju kali, bapak, maju kali. bapak iya bapak ke offset bapak udah kayak tukang bola aja bapak kayak kang bola anjir offset sih bapak anjir sayang kali bah ba. jangan nggak bisa anjir gua sumpah sakit banget jir Eh, bapak tolong hamba oke okay, terima kasih ya bapak mati yang tutup gak ada hal oke okay, thank, thank you thank you thank you thank you aduh sakit banget jir astaga saya apa maksudnya jana hidungnya kembang habis gagah dipuji siapa yang kembang habis balik dulu lah guys mati kalian di Patrick gak mau hilangin punya apa? Ulti pop. mundur, bisa, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, dia Beternya, beternya, anjir ngehe banget dah. Setiap kesalah adalah sebuah pelajaran. Ini ya, uh, nanti aku, Lord. Ini dulu, ini, ini, ini sih. Tapi bisa anjir. Wah, beternya, beternya, beternya, beternya, beternya. Jangan-jangan dikit lagi anjir. Bisa, bisa, bisa. Ya. Jangan, jangan bisa, bisa, bisa. Kalian cuma kayak kata aku juga tadi, kamu di ujung-ujung aja ngapain ikut ngelor? Kipal bangke, Duh bapak jangan mati, Pak. Mati. Mati, halo mati, malam mala Ada, ada, ada. Lain-lain, lain-lain, lain-lain. Mundur-mundur, dia Bintang di langit ada berapa? Coba hitung, nggak terhitung atau anjir. Gimana ceritanya itu Bintang. Kalian jaga dulu, jaga ya, jaga ya. Len len len len len. Atas bawah atas bawah Ini Leian Ini le -in, nanti ulti kesini nih, teleport yakin gua. Beb, mana nih ku open. di sana. terus. Duh, kentut kentut. Oh, deh dia, Pak. ini ini Bisa di ya, bisa seharusnya ya. Kalian berempat itu, player empat. one, sama kira selesai yang puluh, terhitung anjrit. Panggotin gue sehat, enggak? sehat nih dia. Anjir, lu kok liput <laughs> dah? Tidak, udah nggak. Udah nggak. Udah nggak. Udah nggak. Udah nggak. Udah Udah nggak. Udah nggak. Udah Udah Udah Udah Udah nggak. lagi lagi. Udah lapor Udah buru yuk, bisa yuk. nggak. ada nggak. aja. Nih, enggak kan, ada. Apa? Spam spam, spam aja, ya, Pak. Spam skill ya, Pak. Spam aja, Pak. Aduh, anjir Nggak bisa dong. Bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. Saya baterai Aduh, sibet ke mati aja, Bu. Mundur, Pak. Mundur, mundur, nggak bisa. Ini. Dikit lagi itu turret-nya, anjir. Hah? Dikit lagi loh. Pas, Pak. Mundur, mundur, Pak. Pulah jaga ada. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Oh, dia dia. Mundur, Pak! Mundur, Pak! Mundur, Pak! one way. Dikejar ya? Dikejar ya? Di lain-lain, di sini, lain di sini. Oke, apa sih ada yang di situ? Tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, Mati tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, kasih tes, tes, Kalah Betul banget me ya, me ulti me ke me kesitu, me anjir. Ke MPP ini aku. Pak, jangan somsu, pak. Sombong. Udah lah, pak. Tidak mudah itu. Aku yang dulu, pak. Oh, ya, ya pak Akhirnya, oh, ya. guys, ya. Oke, okay, guys, ya. Udah lima jam, ya. Oke, okay, udah lima jam, guys, ya. Oke, okay. Bapak MVP kah? Oh, oh benar.